Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilang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 Lagu Bunda Lesti yang meng-cover lagu Rumah Singgah. Cover Rumah Singgah Bunda Lesti mencapai 391.000 penayangan di YouTube dalam waktu 22 jam. Alhamdulillah, persahabatnya sudah mencapai 391 penayangan. Mudah-mudahan tentunya dukungan semakin banyak dari orang baik, orang tulus yang mensupport karya-karya Lesti. Ini keren banget Dan tentunya persahabat ya begitu banyak reaksi orang-orang Ketika mendengar Bunda Lesti mengcover lagu rumah singgah Semuanya dibikin merinding persahabat ya Begitu banyak Orang-orang tentunya yang takjub Dengan suara Bunda Lesti kecora Emang bikin merinding banget ya suara Bunda Lesti Mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti terus berkarya Dan selalu memberikan karya terbaik Komentar pun persahabat begitu banyak diberikan, diantaranya Dracoon Dinda Tamam, Yuk, semangat tambah viewers, semoga aja bisa trending, biar Bunda Lesti lebih semangat lagi nge cover lagunya. Ada juga tanggapan dari FirahartaT245. Masya Allah, yuk naikin semangat terus streaming, semoga masuk trending. Kalau sudah masuk trending, semangat barbar -bar kita membara. -bar gimana cara berusaha masuk trending satu? Tidak bersabat ya semuanya tetap semangat dan tentunya makin kompak untuk mensupport karya yang lesti kejora. Berikutnya juga persahabat ya kita lihatnya nih aduh vitamin di siang hari siang-siang gini si ganteng lagi mamam persahabatnya, Masya Allah, pokoknya sehat terus untuk alfatih mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi anak yang soleh makin hari makin ganteng, dan makin pinter banget ya Bang El. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita simak di story MRB Clothing Line. Satu jam yang lalu mengunggah video live tiktoknya Rizky Vilar. Emang gak bisa move on banget dengan aksi lucunya Papa B. Dengan totalitas nih ya persahabat ya Papa B lagi memakai mukenah nih persahabat ya Namun di postingan ini pun kita salvo kalimat yang diunggah Kalau ada yang bertanya suruh tanyakan sama rumput yang bergoyang Bilarina is big Live tiktok terwudwud bengek semangat vote-vote ya guys Katanya tuh diingat kembali ya oleh admin MRB Semangat untuk voting Budales dikejara Emang tentunya momen ini bikin ngakak banget ya selalu bangga dengan apa adanya Leslar kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat nih postingan dari Baba Ji yang memakai produk MRB Clothing line. aduh Masya Allah banget keren persahabat ya Baba Ji saja sudah punya produk MRB yang lain juga persahabat ya tentunya support untuk bisnisnya Lesti dan Rizky Bilar kita semangat, kita kompak dan pasnya kita selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan teruslah Hari ini kita mendapatkan vitamin bahagia, cedukan vitamin yang sangat benar, benar membahagiakan sekali untuk kita semuanya. Dan jangan lupa semangat terus untuk kita semuanya, dukung penuh buat lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya juga tersebar, ya jangan lupa untuk mendukung. Leslie Bilar dengan karya-karya terbarunya karena kemarin ya sudah bertemu dengan Pak Yonatan beserta tim Trinity Optima Production untuk membahas lagu baru. Kita yakin sebentar lagi bakal launching single terbarunya Leslie dan Rizky Bilar. Kita juga pastinya selalu menunggu kejutan mengenai acara konsernya Bunda Lesti, semangat terus untuk kita semuanya, support yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bingung ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh